kembali lagi bersama saya Aisyah Kita akan membahas perbedaan lensa Nikon 35 af dan lensa Nikon 50 AF-D. Kita akan membahas tentang lensa Nikon yang biasanya dipakai para fotografer. Oke langsung aja kita bahas.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 dan dia udah ada tapi motor fokus yang udah autofocus biasanya dipakai untuk um, kalau kebutuhannya itu butuh autofocus yang cepat dan enggak disini situ itu. Dan di sini ada lensa Nikon 50 AFD. Lensa Nikon 50 AFD ini autofocus distance, jadi dia masih manual. Di sini um, ada ring untuk diaphragm dan di sini yang fokus. Jadi, lensa ini belum bisa dipakai di full frame dan biasanya itu kalau misalkan pakai yang d atau yang d itu masih belum bisa karena dia belum dilengkapi motor fokus Kalau misalkan kalian mau pakai lensa ini kalian bisa pakai di kamera yang udah ada motor fokus di Jadi, kalian bisa menentukan Kebutuhan kalian kalau mau pakai yang auto yang cepat atau yang manual Kalau yang manual itu lebih maksimal juga Tapi kalau lensa ini masih belum bisa dipakai ini seluruh Kemudian perbedaannya <tuh> Kalau yang 35 ini dengan F1,8 masih belum sesuai pandangan normal kalau yang 50 kan sudah sesuai pandangan normal ya. kalau yang 50 1,8 untuk diafragma nya 1,8 bukaan terlambanan untuk bukaan terkecil itu 22 kalau yang 35 ini bukaan terbesar 1 sama 22 juga jadi kan bisa pilih kalau mau pakai yang 35 fps atau yang Kemudian dilengkapi dengan image stabilizer keduanya. Dan kalian bisa menantikan juga kalau mau pakai yang atas lagi. Untuk penjelasan motor fokus AF, FD, kemudian D kemudian IS untuk Nikon, kalian bisa lihat di video selanjutnya, kalian bisa tunggu di video selanjutnya. Untuk penjelasannya sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kalian bisa komen di kolom komentar yang mau mengajukan pertanyaan bisa komen